you can Adik Maxus Teritori dibanderol Rp 280 juta, body kalahkan Fortuner dan Pajero Sport. Produsen SUV mewah China, Maxus, secara konsisten memproduksi mobil sport mewah. Salah satu flagship Maxus adalah Maxus D90, yang juga merupakan adik dari Maxus Teritori. Dari segi bodywork, Maxus D90 terlihat tidak kalah keren dengan pesaing utamanya Pajero Sport dan Fortuner. Selain itu, harga jual Saik Maxus D90 juga sangat menguntungkan bagi kalangan menengah. Kelebihan kakak Maxus teritori ini menarik. Yuk simak spesifikasinya di sini. SUV full size pertama Saik Maxus D90 diresmikan di Beijing Auto Show pada tanggal 25 April tahun 2016, dan model produksi massalnya akan diluncurkan secara resmi pada September tahun 2017. Gaya mobil konsep Saik Maxus D90 terinspirasi oleh eksterior, didasarkan pada aplikasi revolusioner dekonstruksionisme dalam arsitektur dan merupakan karya pertama dekonstruksionisme dalam desain SUV. Semua kendaraan menggunakan jalur, permukaan dan bodi yang terputus dan terhubung untuk menunjukkan bahasa desain yang fleksibel dan ketat. Dalam detailnya, desain parametrik juga digunakan dalam pengukiran, sehingga struktur bagian yang sama tidak lagi sederhana dan berulang sehingga Kiner ritme gambar penuh ritme, menciptakan harmoni yang sempurna secara keseluruhan. Mike maksud D90 meraih gelar bintang 5 dalam peringkat keselamatan ANCAP Australia pada tanggal 21 Desember tahun 2017. Baru hadir dengan lampu LED daytime running, pedal selamat datang elektrik, jok kulit, kaca spion berpemanas listrik, lampu depan otomatis, kursi pengemudi 8 arah yang dapat disesuaikan, kontrol iklim zona ganda, radar mundur, ABS-EBD, dan konfigurasi lainnya. Dari segi tenaga, CES 80 dilengkapi dengan motor sinkron magnet permanen dengan daya maksimum 100 kW, torsi maksimum 320 Nm, dan kecepatan maksimum 100 km per jam.